Banyak orang gelisah itu cuma dua saat tidur gelisah satu karena dunia yang kedua karena maksiat. Jadi kalau Anda terlampau memikirkan dunia capek ke bawah tidurnya. Orang sudah istirahat ini masih memikirkan dunia bahkan dalam tidurnya masih ngobrol dunia. Gajiku kapan dibayar? Gajiku kapan dibayar dalam tidur? Jadi kalau tidur saja sudah tidak menjadi nikmat, maka kapan istirahatnya? Sama dengan pelaku maksiat. Ada orang yang bahkan dalam tidurnya masih mencela orang lain. "Gara-gara kamu ini katanya, nunjuknya ke istri dia." Saat tidur, di, kalau dalam tidur saja tidak bisa bertobat, maka kapan anda bisa mendekat kepada Allah? Nah, ada orang-orang yang tidurnya enak. Ya, makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur istighfar. se -level Nabi istighfar 70-100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca! Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al falah, baca an nas baca al-mulk, al-mulk, baca